Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu sedunia untuk ibu-ibu semuanya ya. yang dimanapun anda berada. Kali ini saya akan ngasih surprise buat ibunya aku di Hari Ibu ya guys. Tidak ya, tahu guys. Aku lihat dari CCTV warung ini guys. Semoga adiknya aku cepat sembuh, ya. Dia sakit, guys. Dia membuka apa isinya? gitu Ini warungnya masih berantakan, doakan bisa membuat toko yang lebih besar lagi biar nggak berantakan, ya, guys. Nih, dia membuka teguh. buku itu masih belum sadar, guys, kalau aku. Dari sini guys, yang satunya tuh yang cewek, boneka yang satunya tuh Mas Satria. Anaknya aku, guys, Ibu ngajakin sama aku. Terima kasih, Mak, katanya sama-sama. Dan bagi hati maaf, ini ya Bu, ya masih merepotin, suruh jagain anakku. Hai, nggak tahu itu guys baru sadar dia Yaudah ya ya ya terima terima kasih and bye bye hai, hai,